Ugh, wow, lebat banget kak. <tuh> itu dalam banget itu. Lel, oh, oh, oh. udah mapsnya Om nanti kalau misalkan itu nanti apa lihat mapsnya nya ah. Sini yang paling parah. kan. Okay. Okey. Tapi risk kan. mijen pak lurus masih lurus ah Bisa eh kanan bisa gak Duh. Kanan, kanan. Wah. ketar Ah <tuh> Asik <tuh> stop, stop. Oh, iya. Di sini aku sasar di sini di sini kah sasar aku ini pesak, tapi nanti ada beloknya ya ini beloknya kiri. Kiri. Dan kiri tanya om andri ya kiri juga nembus kiri juga nembus <tutuk> tapi tak kayak kita gitu. penetratif kalau sini juga nembus sih main cepnya main cep kiri ke kanan ya sana ya aku ngambil datanya soalnya dari dari terminal nah tapi hati-hati ya nanti ke sana itu ya om oh, saya lupa belok kirinya tuh yang mana gitu kalau 12 masuk keluar jalan raya nah ini jalannya bagus nih dari sini nih bagus soalnya motor nggak jarang lewat sini Kota-kota Tadi yang pegang kamera ah Tadi Itu, Aduh, kamera Eh, Kang, ya Mas, Eh, girutan Krimis regional kiri pang nanti kiri Hah? kiri ya Oh iya kebetul kiri-kiri betul kiri Di sini Ya di situ Makasih ketawa ketawa Nampan Sini ini ya uh, Ada yang jalannya ke sini Benar kan orang itu ada Di sini jalan kiri Iya kiri kiri, kiri. Ya, ini nanjak dikit. Nah, nah, sasarnya di sini, Om. gak tahu ada belok kiri. Uh. Sai. Nah, ini. Di video -video ini video-video ini. Ini truck Enduro, Pak. <laughs> Ini gunanya full face. Bahat banget kak. asum nggak atau section Apa yang jatuh HP? Hah? Eh? Hati-hati jatuh. Wah, HP-ku berarti. Oh, iya enggak ada sih. Oh, ya HP-HP saya, Om. Ah, hape. Alhamdulillah. Tas. Masih rezeki. Susukin tas aja. Eh, tadi di mana di sini? Ya, oh, enggak ya, oh, di... di sini. Ke Resletingnya enggak? harusnya di sini resletingnya ini. Ditaruh di Sana ya. Di sini. Dan usaha di sini ada resleting. Ah, how will you like? Ini <tuk> jasped yang pertama tuh kayak gini loh. Yo, lancar. Wah. Oh, anjak. Itu. Eh? Capek, Bapak. This is mountain bike adventure. 关你。 Oh Terus. kan? Iya. Oh, gasnya diputar mundur <laughs> Kalau <laughs> maju ngegas, mundur si Ini ada tarunya. Akhirnya nemu Pak Oh iya, benar. Ke arah mesin, atas naik, naik, naik. coba aduh sakit nih eh aduh aduh sakit banget Não, oh, não, lewat situ bisa ya lewat sini kalau mau jalan bisa sih dalam banget om Tuh. yuk dipanggil om Duh. dalam banget lah di panggul itu dalam banget itu lele inilah adventure yang diinginkan sama Liu. suspek, suspek. alhamdulillah. alhamdulillah. hujan? toka. Serah banget oh. Proyektil